Oke oh guys, kita melihat mobil Swift mau ke pabrik. <Sat -tipan> karna kan adonan itu kita berada di kebun marga pasti yang bener ini nah pos marga pos security marga <tuk> Ini guys suasana di kebun Marga. Kita main-main di Pos Security Marga.